Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana mesti kita Menghidupkan malam Lailatul Qadar Malam 1000 bulan Ada beberapa catatan Yang perlu kita perhatikan Terkait dengan malam Lailatul Qadar Pertama Kita harus memahami Betapa berharganya malam ini Betapa mulianya malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, kita harus melakukan sebuah koneksi. Koneksi rohani. Koneksi hati dengan aulia. Dengan hal-hal yang terkait dengan malam Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat, turunnya Al-Qur'an turunnya rahmat Allah, turunnya Jibril alaihi kita, salam, hati kita harus terkoneksi dengan mereka, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, hendaknya kita tidak puas dengan ibadah secara bahir. Kita harus bertanya bahwa, Apakah ibadah ini betul-betul kita menghantarkan diri kita kepada Allah atau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Apakah kita betul-betul berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Seperti orang misalnya dia menggunakan koneksi internet dia menyangka tersambung tapi ternyata disconnect nah, berarti nggak ada faedahnya nggak ada manfaatnya. Dia melakukan kegiatan dengan menggunakan internet kalau kemudian misalnya dia disconnect dengan sumber koneksinya. Sumber internetnya misalnya. Kebanyakan orang merasa bahagia, merasa senang karena telah menyelesaikan ibadahnya. Sudah sholat, sudah puasa. Mereka tidak sadar bahwa ini baru separuh jalan. Ini baru satu sisi dari ibadah. Ada sisi yang lebih penting. Ada jalan yang lebih penting. Yaitu bahwa apakah ibadahnya telah sampai ke hatinya atau tidak. Ibadah harus mencapai ibadah hati. Bukan ibadah jasmani saja. Yang keempat, hendaklah kita memperhatikan niat kita. Semakin tulus niat kita, semakin bening niat kita, maka kita semakin baik dalam beribadah kepada Allah ta'ala Hendaklah hati kita, jasmani kita, akal kita atau pikiran kita ...kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inni wajahtu wajihiyah lilladhi sama samawati wal art. Tiga dimensi ini harus tertuju secara serempak... ...dan harmoni menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya jasmani saja. Tetapi pikiran kita dan hati kita... ...tertuju untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah hati kita tidak terkena ghaflah... Tidak terkena kelalaian. Sepanjang tahun kita harus melakukan murokobah. Melakukan kewaspadaan. Dan kita melakukan introspeksi diri. Melakukan muhasabah. Melakukan perenungan. Dan permenungan. Apakah jalan kita semakin dekat kepada Allah atau tidak. Murokobah dalam berbagai bentuknya. Murokobah khoyal. Khayalan kita. Imajinasi kita. Ya, fantasi pikiran kita harus kita kendalikan. Jangan sampai kita menghayalkan dosa, menghayalkan maksiat, menghayalkan kejahatan. Atau berkhayal tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Begitu juga muraqabah terhadap niat kita. Niat kita hanya, hanya untuk Allah, ikhlas hanya untuk Allah. Muraqabah af'al, perbuatan kita juga harus kita waspadai. Sehingga dengan demikian, dengan adanya muraqabah ini, hati kita menjadi siap. Catatan yang kelima adalah, sebaik-baik teladan dalam hal ini adalah Rasulullah. Wa kafin laka fil Rasulullah sudah cukup bagimu untuk teladan. Dan sebaik-baik panutan bagi kita yang menunjukkan kepada kita perihal kehinaan dunia. Perihal keburukan daripada dunia. Dan sebaik-baik sifat Nabi, karakter Nabi, keistimewaan Nabi adalah bahwa beliau menjauh daripada dunia. Beliau tidak terlena dengan dunia. Beliau tidak terkontaminasi dengan virus dan wabah dunia, cinta dunia. Yang keenam, kalau Nabi masih belum cukup, bisa juga kita bisa mengambil teladan dari Nabi Musa bin Imran, di mana dia mengatakan, Rabbi ini bima anzalda bima anzal ilaiya min khairin fagir, Ya Allah, sesungguhnya aku betul-betul butuh kepadamu, aku memerlukan pertolonganmu, aku memerlukan kebaikan darimu. Ketika Nabi Musa, lari dari Mesir ke Madian kemudian beliau duduk di satu pohon beliau membaca doa yang tadi saya bacakan dan dikatakan dalam sebuah keterangan Wallahima sa'alahu illa khubzan yakuluhu yakulu dikatakan bahwa demi Allah apa yang diminta oleh Nabi Musa tidak lain kecuali satu roti yang biasa dimakannya Linahukulu bak'art karena Nabi Musa terbiasa makan sayur mayur. ini menunjukkan contoh kesederhanaan dari nabi Nabi Musa. <tuh> mudah-mudahan Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan hidayahnya memberikan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa meneladani para Nabi Khususnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Adanallahu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh